step one, we google mah anjir kelihatan apa-apa jalan google barembun ya oke jadi hari ini kita ke acara naik ride dan komdar sama Scarlett, anjay, Scarlet MX-series, dan... Eh, bukan Scarlett MX-series. Bersama Scarlet Racing dan Dirty Heroes. Acaranya di 72. Tapi kita baru otw sekarang, soalnya tadi belum mandi. Yang lain kayaknya udah otw duluan duluan, 72. Jadi, tikumnya di 72, terus ke... Mana sih, namanya? Rits apa sih charter? Kita harus cepat-cepat sebelum tujuh dua penuh. Yo, membo, bo, bo, bo, ngebut Jam segini masih rame, cu Ini masih jam Oh, iya masih jam 7 deh. Kirain jam 8, jam 9. Jam 7 kurang kayaknya tadi, Mah. jadi masih rame. Kita lanjut di sana aja lah biar nggak makan durasi ya kan, kalau di sini malah lama aja dari sini maksudnya. Oke okay, guys, sebelum lanjut ke video, gue mau ngasih tau dulu nih kalian kalau Dirtieros Industri baru aja ngeluarin artikel terbarunya. Buat kalian yang kepo, langsung aja cek Instagramnya Dirtieros Industri dan Dirtieros Katalog. Untuk pembeliannya kalian bisa melalui Tokopedia, Shopee. WhatsApp. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja di order karena stoknya terbatas sebelum kehabisan. Airnya nah, kita mode slap-slip, Cuk. Tapi nggak berani, Ding. Trek gede anjir. Ngalah dulu ya. Itu trek galon. Kalau nabrak motor yang hancur, eh. Mobilnya paling cuma lecet doang, Oh, macetnya gara-gara trek. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, terus tikungan hai, tikungan hai, hai, hai, hai, hai, tikungan. Kayak gini nih untung pelan aja kalau kencang nggak tahu. Pom pom Bum bum bum bum. Kirain naik, mobilnya mau belok. Ternyata lurus. Boop, boop, boop. Sudah mulai dingin. Karena saya jarang kelembang jadi dinginnya terbus Akibat dari jarang kelembang akhirnya Baru dingin segini tuh udah ngerasa dingin aja. Wah, sepertinya belum terlalu rame, Saudara. -saudara. cariheterek marker di mana ya? Yang acara di mana? Sama. Capek malahnya. Sudah mulai belum? Belum, belum pada datang sih. Oh, lagi OTW kan. Bayi di dia ini mas supermoto semua parkir cok pesan putih semua anjir <tuh> <tuh> aduh sakit anjir ini motor putih semua anjir anjir supermoto semua Cipacin Aduh, cipacin Dan mulai Giteram ya, ya pisah Langkat, langkat Langkat, langkat Sehat, langkat semua, jelas Nah, gitu aja Terus, kalau attitude berkendara Saya juga sama Kita gas juga Bogja, balik Yang belum keluar Jawa Yang eh, keluar mana Dia ya, sama yang jadi permasalahan itu kalau sudah rombongan seperti ini rata-rata ya rata-rata itu apa jadi pada saat di jalan, pancing, kepancing, nah itu yang bahaya. saya cuma ngasih uh, wasan aja ya karena saya juga senang seperti ini, hobi, sering ngegas juga saya. jadi intinya jangan kepancing kalau di jalan pada saat rombongan seperti ini itu aja saran dari saya. Sekarang kita berangkat, persiapan. Ready ya? ya. Ayo, kita pakai patrol, Cok. Aing enggak sempat sekali mau foto. langsung ke, ke sana kan? Bang bang itu bar, Bang. Bang, kita, kita ini... pas, tadi kamera mati. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Kenapa, Kenapa nggak bawa yang husky, bawa yang ini. udah disuruh sama Mas Agung banyak jalan ya. sini berdua. berenam. Ber Ber Ber Ber Ber baru nyampe, ya. Ber baru nyampe gua. tadi di paster dulu gua. Oh. standar bos. tapi ini bang, Hah? ininya ini gak enak harus di diribon wah oh, ini aru motor bek yang mereng gak jadi jadi ya <laughs> yang merengnya rungkat berapa bulan mereng <laughs> jual cepat tuh ah mereng jual cepat oh jual cepat cepat cepat cepat jalan ini kita bang jalan bang eh, enggak bang naik motor kita bang nah, naik motor ya iya okay, ayo bang kita bang Aku, ayo bang gas bang, bang. ah tidak, tidak boleh bang nanti ya? aja di sana bang, okay, bang. di venue bang Coba jalannya. Ya, Woi, ya. mana tahu tempatnya? Tahu, yang di Panitia Kurban. Oh, di Panitia Kurban. <laughs> Coba lihat, masih jauh gitu. Ini bukan, ini nih. Cok, kenapa ini pegang maps anjir Ridingnya malam ini temanya nyantai, cok. Gak ada kebut-kebutan. Ya agak dikit sih tadi dikit kebut-kebutan, tapi enggak terlalu ngebut juga standar deh. <laughs> Karena emang malam juga kalau malam teh. Woi. Baru dibilang, juga. Kalau malam rada rawan apalagi lembang Soalnya rombongan, Kalau San Mori mungkinlah. Ini bukan sih? Oh, deran-deran. The Deran ciata. Wuh, ramai cu Kita ambil balian, Pan Biar bisa ngeliat ramenya kayak gimana Punta, Ini apa ini, nyelonong-nyelonong Gak ada sopan santunnya, Aing, langsung masuk-masuk Orang mah pada ngantri, Aing, masuk-masuk aja masuk. Aing juga, tuh gabung Lampu matiin aing matiin Cok Udah, Bang. Gitu doang, Bang. Udah, Udah gitu doang. Bah, bagaimana <tutuk> oh, oh, oh. wow, lagi kita di sana? Oh. Wo, kita di mana ini parkirnya? parkir dimana Cok? ya Pak. di mana? Hah? barusan barusan tapi ke sini ya ada cewek Hai ada cewek Teteh boleh kenalan Teteh boleh <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> eh apa anjing anda siapa aku aku dari Masalah. dari mana dari, dari mana dari mana ke mana dari keluarga baik-baik gue -baik, belum, menjawab ya ada apapun yang kurang, kami mohon maaf semoga teman teman semua happy pokoknya gue bisa apa-apa, pokoknya keren deh kalian pokoknya keren co, tangan co keren banget nih kita Maaf, gua juga disini, di sini bisa sukses kayak gini rame-rame gak pendiri jadi gua ada teman dari Bali juga dari Duty Heroes mungkin kita bisa undang Mas Dika untuk kasih sedikit ucapan buat teman-teman semua yang di sini, okay, Mas Dika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat malam teman-teman semua, saya bingung ngobrol ini. Sekali lagi saya terima kasih banyak sama semua komunitas yang ada di sini kepada keluarga... Air panas, air panas, air panas, air yang sudah Ini BDR, everybody! You do you, you do you, I want di api tuh coba agak tawanya gua masih di kosan terus itu Leo sih ini namanya api apa? api cemburu ini mah api kain cow, coba coba itu bakain cow diwarnain merah bukan api. Coba. Coba biar gue tarik pusaka eh ya. gus Samsudin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gelap coy kita harus pakai lighting assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berada di daerah Bandung okay. di sini konon mendapatkan pusaka pusaka sangat luar biasa oke okay. ayo kita berburu pusaka mantra mantra mantranya dulu bos ay di mana? Di mana? Di mana? Di mana? <laughs> <laughs> Apa itu? Uh. <laughs> <laughs> Jago juga coba tangannya sih. <laughs> oh, busaka ini yang sangat mengganggu masyarakat. Kenapa? Karena rokamil udah naik. <laughs> <laughs> itu nafas kehidupan Joe. <laughs> ini bawa kemana anjir? Oh ada jalan. Ada, Cok. Tapi ini kalau malam bagus, eh sore kalau bagus malam. Oh, ini tempat kuda. Hah? Tempat-tempat yang naik kuda. Mana? Ini deh, ini trek, kuda. trek kuda. man. Oh iya, Cok, trek kuda, Cok. Kita menjelajah malam. Oke kayak ada siang, Cok. Oh, eh hey, ada warung jalannya. Mana, Cok? <laughs> warung. Ada kafe lagi. Itu mah Oh iya, benar. Cuk, perasaanku nggak enak, Cuk. Kayak ada yang shoot di belakang, Cuk. <gak> kayak ada yang shoot di belakang aja. <tuk> Lu nggak denger emang? Dengar. Hah? Itu hewan, Bego. Mana hewan shoot aja? Gitu kan? kayak manggil orang kan? Tau kan hewan, Bego ada lagi. Mana? Hewan apaan yang shoot shoot? kok? Oh. Apa lu bukan hewan berarti mah? Sepatu lu kan? Enggak, <laughs> sepatu gua mah bukan sepatu put salannya. Ini. ini namanya raja tongsetan. Wes, tapi head on cok motornya. Review baru-baru ini refektornya pecah. <laughs> Ntar gua nyalain flash dulu cok. Oke, lanjut review. Motor lo di Salmanan ada. Motor apa? Doni Kerawang. Oh, Doni Kerawang. Co, ini tangkinya kenapa, Cok? Tangkinya itu model apa? Hah? Buat acar. <laughs> oh, buat ini. Nyimpan uang koin. Kita ke mana lagi, Cok? Mana? yang apa itu dan ayah beda-beda tapi samalah saudara tapi terbaik 24 September di atas Dayana, orang katte, istirahat, istirahat, istirahat. lewat mania orang lewat mania. Uang Uang, 24 Bandung Timur oh ada <tuk> oh, ya, ya. ya. lagi dari super army Supermata army ada? Ya? udah serius Mana yang udah follow gue? Lihat coba ya. Yeah. Semua bersaudara, apapun benderanya, saling support, saling menghargai, saling merangkum. Uh, mungkin saya minta lagu terakhir, lagu terakhir mungkin coba sekali ya. ya. Mati, bro. Oke, sekarang lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Hati-hati di jalan. Uh, jadi kita bisa nyari lagu terakhir, bersama-sama. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah pada bubar. Udah mau pada bubar sih. Soalnya izin acaranya cuma sampai jam segini. Ini jam berapa? Jam... 2.3.18. Udah mau jam 12. Rame parah, tuh. Sampai bawah, Cuk. Tadi mah tikumnya di rest area tujuh dua nggak sebanyak ini, cuma pada datang belakangan. Pokoknya acara malam ini pecah ini aneh Ditunggu event-event selanjutnya kalau kita ikutan lagi nanti. Oke. Okay. Mari pulang, mari pulang Tas air nggak bisa ditutup cuk Guys, balik bersama Nino Motorflow. Update. Balik, guys. Kita balik. Untuk motor loh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11. Sudah pada bubar. Sekarang waktunya kita bubar. Udah jam 12 Cu, dingin, anjir Sarung tangan sampai basah any. berembun helm juga berairrek jatuh Hah? Jawa. Anak reker jatuh kayaknya Jatoh? Kayak Jato. bocor cu Jadinya kita pelan-pelan yang lain udah pada nyampe di berarti. Gak kuat aja udah gebelet jadi di ujung ini mah Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal, you control it